Hey guys, mama, mama, sama Una lagi di Tang Timo, mau, iya. mau apa kak? Kakak mau nari ya? Mau nari. Tahu Una cantik banget. Make ya. up, make up cantik banget. Nah, jauh -jauh. Cantik banget. Yuk, kita ke atas yuk. Kita mau ke panggungnya di atas Una mau perform. Kuku, kuku, kuku. Una mau nari kupu-kupu ya? ya? Una udah pinter ya narinya ya? Narik di bawah di panggung. Oh di panggung ini tempatnya UNA nari ya? gimana sih kak narinya? ah itu, UNA bayar nari gimana narinya? situ. ini pertama kalinya UNA mau nari setelah latihan dari bulan November 5 bulan latihan nari di Eskoda Management ini UNA mau pentas untuk pertama kalinya Doakan ya, hmm. semoga UNA lancar pentasnya Kita ke panggung yuk ke panggung, panggung, panggung Siapa yang cantik? Launa, Launa mau nari ya? Iya Nari untuk yang pertama kali ya, ya Jadi nih Jadi Udah pinter ya narinya ya? sebentar ya Vân Ini eh, orang bisa datang ke sini gitu. <laughs> sama siapa ke sini? Enggak tahu. Aduh ini tolong diperhatikan. Dita, harus dipertanyakan ini. Ini kemana nih? Enggak ada yang tahu datang sini sama siapa? Mama, mama, apa? Enggak tahu juga <tuh> mamanya mana mamanya? Ada? Nah itu, ibu ini gimana ceritanya, kok gak tau bu anaknya Ibu tuh bener ibunya bukan? Hah? Bukan ya? Ibunya Ibunya? Kok gak tau saya tanya tadi? Tegang-tegang Oh tegang, eh maksudnya orang tadi juga jago? Jauh, gak bisa diem ini, <laughs> ini nengke siapa sih? Halo? Adek? Namanya siapa? Siapa? Una? Una, Una sama siapa? Mama atau Papa? Oh, namanya, tunjuk dong? oh itu mamanya, ye yang lagi kamera yang lagi kamera tiap hari memang begitu, mainin kamera terus iya, tapi bajunya warna itu warna apa? nggak tahu warna apa, ini warna apa? Unik, itu kuning, itu kuning tuh merah kuning ya, ikut Escada, keinginan sendiri juga atau disuruh Mama? Disuruh Mama. Hmm. Disuruh Mama. Oh, kenapa mau? <laughs> karena, karena, karena lagi nari. Karena Bunda lagi nari, jadi <laughs> ngajakin kamu Bunda sama nari gitu. Deh, ikuti deh Escada gitu, enggak. kayak gitu. Tepuk tangan -adik. untuk Adik-adik dari Sangarejo yang lucu-lucu dan sangat luar biasa ini ya. Adik, terima kasih ya. Nanti mau terus di sini apa gimana? <laughs> Oke, Adik silahkan kembali lagi ke belakang panggung ya. Tepuk tangan sekali lagi dong. Aduh, gemes-gemes ya memang ya Indonesia. Wah, salut Hebat. buat pesen adik Baik. Gimana Kak, perasaannya setelah nari? Ini, ya, tolong diperhatikan juga, juga? Barang-barang Happy laman. nari, Una suka nari hey, Terima kasih Senyumnya deh, senyumnya sudah Sejum. oh, Oke, okay. baik teman-teman datang sekali lagi untuk Adik-adik yang sudah tamu disini Selamat adik Bisa kembali lagi ke rumah udah, ya, senang ya. ya Nanti kita nari lagi ya, latihan Tadi serius narinya ya? Okay. Okay. Terima kasih. Baik, untuk menang-nang okay. berikutnya nari. Una Peter, 2, selamat F. Masih dulu nari Latihan di bawah -tahun.